Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merabah bahaya, malapetaka, bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke, kali ini ada special request dari para teman-teman sekalian di Instagram Yaitu masjidnya ada di Malaysia Tapi gelar pahlawannya di Indonesia Wow Pahlawan nasional Indonesia Masjidnya di Malaysia Tapi gimana ya guys Membingungkan sekali ya Masjidnya ada di Malaysia nih Tapi gelar pahlawannya ada di Indonesia Wow, kayaknya menarik ini ya. Oke, okay, langsung saja guys sudah penasaran kita upload videonya. Let's go. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan ya. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, langsung saja kita lanjut videonya, guys. Oke okay, sebelumnya Sorry Ini daripada channel Kang Munawir ya guys Linknya ada di deskripsi Teman-teman boleh subscribe Boleh tengok videonya Dan share video-videonya ke sosial media Agar supaya Kang Munawir ini lebih semangat lagi dalam berkarya guys Nah langsung saja lanjut-lanjut Di pagi hari jalan bidara Jangan lupa membeli roti Kita serumpun sebagai saudara sudah sepantasnya saling menghormati Wow pantunnya enak banget coba Di pagi hari jalan Di pagi hari jalan bidara. jalan bidara Jangan lupa membeli roti Di pagi hari jalan bidara Jangan lupa membeli roti Kita serumpun sebagai saudara Sudah sepantasnya saling menghormati kita suruh pun sebagai saudara sudah sepantasnya saling menghargai Keren sih menghormati ya. Kalau ada Hargai menanam tebu, boleh dijual di pasar desa Kalau kita jadi tetamu, biarlah pandai berbudi bahasa Wow Di Minang ada Siti Nurbaya, di Jawa ada Prabu Jayabaya Kalau saudara ke Malaysia, sila singgah di Saiberjaya Wah keren Kenapa sedih lagunya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera wabarakatuh. dan salam wow, cinta damai Mas buat Allah. kita semua ya Berjumpa kembali bersama saya Kang Munawir ya Kali ini saya akan sharing kepada sahabat-sahabatku semua tentang Salah okay. satu kota ataupun bandar yang berada di negara Malaysia Yakni Cyberjaya ya guys ya Kira-kira okay. apa ya yang sangat menarik daripada bandar yang satu ini Jadi tetap tonton Robbie video Farms. daripada saya dan jangan di skip ya agar tidak gagal paham okay. Kita tahu sendiri bahwasanya saya berjaya adalah pusat teknologi global yang berada di negara Malaysia Dan mempunyai destinasi wisata yang ramah muslim ya guys ya? Lantas apa saja destinasi wisata yang ramah muslim tersebut Mari kita bahas sama-sama ya guys ya okay. Untuk yang pertama ada Masjid Raja Haji Fisabilillah ya okay. Jika sahabat-sahabatku berkunjung ke Cyberjaya Jangan lewatkan kesempatan untuk mampir dan sholat di Masjid Raja Haji Fisabilillah Atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masjid Cyberjaya ya Masjid ini mengambil nama dari nama Raja Haji Fisabilillah Ibni Upudaeng Celak periode tahun 1727 1784 yang merupakan adik dari Raja Lumu Sultan Selangor pertama Sultan Salehuddin periode 1756 sampai dengan 1777 ya guys ya untuk diketahui, bahwasanya Raja Haji pernah memerintah Kepulauan Riau pada tahun 1747 sampai dengan 1777 ya guys ya, dengan gelar Yam Tuan Muda Riau keempat, penguasa Adil yang memegang teguh ajaran Islam ya guys ya. Ia adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Yang namanya diabadikan dalam nama Bandar Udara di Tanjung Pinang Bandar Udara Internasional wow. Raja Haji Fisabilillah ya Kita sambil belajar sejarah ya guys ya Pada tahun 1784 Yang mulia memimpin pasukan Melayu dan Bugis Untuk membebaskan Malaka dari pendudukan Belanda ya Upaya ini merupakan salah satu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk melestarikan dan mengembalikan Malaka sebagai pusat penyebaran Islam ya. Atas dasar ini yang mulia dikenal sebagai Raja Haji Fisabilillah. Sri Baginda syahid dan gugur dalam perang ini dan jenazah Sri Baginda dimakamkan di Teluk Ketapang Melaka sebelum diminta oleh keluarga baginda dari Riau untuk dipindahkan dan dimakamkan kembali di pulau penyengat Kepulauan Riau di Indonesia ya guys ya itulah secara singkat masjid ini ya guys ya yang paling menarik masjid ini merupakan masjid pertama di Malaysia yang hampir seluruhnya menggunakan green teknologi dan doakan saya agar bisa secepatnya untuk berkunjung ke Masjid Raja Haji Fisabilillah di Cyberjaya Untuk mengeksplor lebih dalam lagi ya guys ya Lanjut untuk nomor 2 ada Cyberjaya Lakeside. Lakeside Buat sahabat-sahabatku yang ingin merasakan aktivitas outdoor bisa melakukan olahraga di Cyberjaya Lakeside ini ya guys. Enak ya. Guys. Kita bisa berolahraga pagi seperti jogging, bersepeda atau sekedar berjalan kaki sambil menikmati matahari terbit ya. Wow. Untuk yang nomor tiga ada Tamarind Square. Tamarind Square jadi pusat perbelanjaan yang lagi tren di Cyberjaya karena konsep unik yang menyatukan mall dengan landscape hijau ya guys wow. dan memiliki tempat makannya. Yang... Wih cantik banget guys asli cantik banget ini dalamnya kayak ada hutan-hutan buatan gitu ya kayak kayak di dalam hutan gitu guys. Wow keren banget asli. Ini suka banget kayak gini adem banget pasti di dalam sejuk gitu enak dilihat. Ya Allah, yang sangat cantik dan pastinya rasanya yang sangat lezat ya guys ya. Lanjut untuk Taman nomor empat yakni berjaya. Taman tasik Cyberjaya ya. Okay. Jika sahabat-sahabatku tertarik untuk menikmati matahari terbenam, wow. sahabat bisa datang langsung ke Taman tasik Cyberjaya ya. Cantik. Guys. Karena di sini menawarkan ruang terbuka untuk. Bisa melakukan banyak aktivitas olahraga Sahabat juga bisa menemukan binatang liar seperti kura-kura, kadal, dan burung kuntul ya guys ya Oke, ada kura-kuranya juga Dan Oke. untuk yang nomor 5 ada Cyberview Resort and Spa Oke. Setelah menikmati waktu liburan, sekarang kita waktunya memanjakan diri dengan menikmati spa ya guys ya Resort bintang 5 yang menawarkan lokasi yang tenang dan jauh daripada kota Akan membuat kita beristirahat dengan sangat Dekat nyaman pantai, sekali ya guys oh, ya Oke itulah beberapa fakta yang sangat menarik tentang Cyberjaya Malaysia guys ya okay. Semoga bisa menambah wawasan ataupun pengetahuan khususnya saya sendiri ya guys Oke saya kira cukup sekian dulu video singkat daripada saya Kita jumpa di video selanjutnya ya Dan saya minta maaf apabila dalam perkataan saya ini ada kekeliruan ataupun kesilapan ya itu semua tidak ada unsur kesengajaan tapi itu semua murni karena kekurang pengetahuan saya tentang Malaysia sini ya oke okay. akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum. kita jumpa di video selanjutnya ya oke okay guys sudah selesai videonya dan saya kira tadi setelahnya beliau Kang Munawir ini ke masjidnya guys ya ataupun datang langsung ke masjidnya sehingga kita bisa lebih tahu mendalam ya ternyata di sini hanya pakai drone saja istilahnya menjelaskan ya tempat-tempat wisata yang ada di Cyberjaya seperti itu dan sangat menarik sekali guys ya ada dua yang menurut saya menarik yang pertama itu adalah masjidnya yang kedua adalah yang mall yang ada hutan-hutannya itu guys ya itu harus dikunjungi kayaknya ya, kan karena kenapa disitu banyak sekali istilahnya yang ingin saya tahu gitu. Istilahnya kalau masuk ke dalam itu kayak gimana rasanya gitu kan. Apalagi masjid yang menggunakan panel surya. Istilahnya green teknologi seperti itu. Saya juga pengen sebenarnya menggunakan green teknologi, Tapi kadang bertanya-tanya gitu. Kalau nggak ada panas gimana? Apakah masih bisa? Seperti itu ya guys ya. Aduh mungkin kita harus tanya-tanya orang yang jual ya. Oke, okay, dan kita coba baca komentar-komentar di sini, guys. Banyak sekali ya komentar-komentarnya di sini, dan bagus. TKI Malaysia nih, banyak yang buat vlog tentang Malaysia. Tidak sepatutnya warga Indonesia marah-marah. Saya percaya mereka tetap sayang Indonesia, tanah tumpah darah betul lah. Ya, istilahnya kita apa namanya ya, ingin tahu ya kan dan juga mereka bekerja di sana dan share sebagai kenang-kenangan mereka juga ketika pulang ya kan. Mungkin untuk kenang-kenangan kepada anaknya nanti kalau udah gede gitu kan. Oh, Bapak pernah kerja di Malaysia jadi TKI di Malaysia seperti itu dan mereka Menge-share istilahnya pengetahuan mereka juga seperti itu kepada keluarga, mungkin kepada diri dia sendiri bisa, tapi untuk khalayak ramai, kalian yang menonton ya. Kalau nggak suka, ya udah nggak usah nonton gitu loh, guys. Ya iya kan? Oh, yang penting itu menyebarkan kebaikan, berguna untuk kebaikan, berguna untuk manusia lain ataupun orang lain sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada manusia lain bukan istilahnya yang ngejelek-jelekin orang lain ngejelek-jelekin bangsa lain, suku lain dan lain sebagainya yang terpenting jangan melihat ke belakang ataupun hal-hal yang jelek di belakang tapi lihatlah kita apakah kita bisa melakukan kebaikan apakah kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat yang berguna untuk mereka, untuk orang lain atau kita yang merugikan orang lain. Nah, kalau kita merugikan orang lain, berarti harus introspeksi diri, ya kan? Tapi kalau dalam video ini ada juga komentar, nggak, nggak sedap sih, saya baca barusan. <laughs> Jadi emosi, ya kan? Jadi, kalau di video ini, ya kan? Kalau di video ini ada yang tidak baik, ya kan? Silahkan, ya kasih tahu gitu. Tapi kalau saya lihat, video ini adalah baik, guys, memberikan informasi kepada, kepada kita semua, gitu kan nah tidak ada salahnya dalam sosial media itu istilahnya kita menyebarkan kebaikan bahkan dianjurkan untuk menyebarkan kebaikan karena kenapa kalau kita menyebarkan kebaikan kita dapat kebaikan itu kalau menyebarkan hal-hal yang tidak baik macam komentar yang tidak jelas komentar yang mengadu domba komentar yang istilahnya itu kayak mengejudge ataupun menghinang negara lain ataupun bangsa lain ataupun suku-suku yang lain nah di situ itu iya mau tidak mau kita juga bakalan mendapatkan kejelekan itu sendiri, guys ya. Oke, terus murnikan hati anda semua. Tidak harus menanam kebencian sama kita, betul lah. Ngapain saling benci gitu kan? Sama macam Boya Hamka, tidak dikenali di Indonesia tapi dimuliakan di Malaysia. tuh nih ya, kan? banyak istilahnya kadang-kadang terjadi ya di negara kita ataupun negara orang lain gitu kayak di negara Arab gitu kan. Nah, orang Arab itu kadang tidak kenal kepada Syekh ini, Syekh itu, tapi di Indonesia itu terkenal, guys. Betul. Ah, jadi kayak di Indonesia ya memang terkenal. Seperti Buya Hamka ini memang terkenal banget, tapi di Malaysia Buya Hamka ini sangat dihormati dan sangat dimuliakan. Seperti itu guys ya Banyak istilahnya ulama-ulama Indonesia Yang itu banyak dimuliakan di Malaysia dialu alukan disanjung-sanjung di Malaysia Dan mereka juga tidak, tidak lupa dengan tanah air mereka Bahkan mereka menghargai dan menghormati Tugas kita adalah memberikan yang baik Jangan memberikan yang jelek Tugas kita adalah menyatukan yang baik dan memperbenarkan yang jelek seperti itu jadi yang jelek itu kita benerin supaya menjadi baik seperti itu ah susah juga ngomongnya ya kan ah, emosi saya itu untuk info aja oke okay. Sultan Selangor dari keturunan Melayu Bugis ah tuh kan Melayu Bugis ya kan Bugis kalian tahu kan dimana ketika tiada lagi Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei dulunya itu Nusantara dulunya itu sama saja seperti itu ya ah, oke okay lah Nggak ngerti saya kalau ada komentar-komentar jelek ya istilahnya kebaca itu pasti kayak hmm, Ya buka open-minded aja seperti itu jangan istilahnya ya susah juga sih kalau udah pikirannya itu jelek ya jelek aja gitu Tapi saya menasehati supaya menjadi orang yang jernih pikirannya open-minded Tidak hanya duduk di rumah saja tapi keluar gitu kan Saya udah ya mau tidak mau saya juga Pernah jadi TKI itu loh guys ya Makanya uh, saya tahu kehidupan mereka Meskipun ya kan Meskipun kita di negara orang Tapi tetap Indonesia itu di hati Di dalam dada ya Menjadi darah daging Karena kita itu lahir di Indonesia Kita harus bangga dengan Indonesia Nah seperti itu Bukan serta-merta orang cari rezeki ke sana Ke Malaysia lah, ke Brunei lah, Singapura Terus diomongin kayak gitu semua Makanya jangan cuma di rumah Gitu di rumah aja bebanin orang tua, ya kan? <laughs> Aduh malu deh. Oke, okay, guys, itu saja video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Banyak bacot aku. <laughs> Astagfirullahaladzim. Allahu akbar. Oke, okay, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.